yang membuat hati Bapak Ibu guru sakit, kami minta maaf. Dan juga kepada adik-adik kelas 10 dan kelas 11, mungkin tinggal lagu kakak atau perkataan kakak-kakak -kak selama ini sering membuat hati adik-adik sakit, kami minta maaf. Perpisahan ini bagi kami adalah merupakan kenangan yang akan pernah kami lupakan, terlebih khusus pengalaman-pengalaman kami selama kami berada di SMA Negeri Dua Elar. Jujur, sulit bagi kami untuk melupakan kenangan-kenangan di SMA Negeri Dua Elar ini untuk melangkah pergi dari SMA negeri 2 LR ini jujur sangat sulit bagi kami walaupun yang berat hati tapi cita-cita yang menjeluh kami untuk harus melangkah pergi dari SMA negeri 2 LR ini untuk meninggalkan kenangan-kenangan kita selama tiga tahun belakangan ini jadi sekali lagi kami mengucapkan minta maaf kepada bapak ibu guru dan adik-adik sekalian Kami bisa bukan minta maaf Perpisahan ini Kami terpaksa untuk meninggalkan kenangan-kenangan. Kami terpaksa untuk berpisah dari Bapak ibu Karena sulit untuk melupakan kerangan bahan dan manisnya selama di SMA ini izinkan saya untuk menyampaikan pesan buat adik-adik kelas 10 dan kelas 11. Bapak-ibu guru sering bilang begini. Nah, kalau kami marah sama kalian, kami pukul kalian, bukan karena kami tidak suka sama kalian, tapi karena kami ingin ingin buat kalian menjadi lebih baik. Jadi untuk diingat, untuk adik-adik, kalau bapak-ibu bapak-ibu guru marah. Bapak-Ibu, turun kalian Jangan simpan di hati Karena mereka Lakukan ini tentunya untuk kebaikan kita Dan jangan sekali mencetup Perilaku-perilaku kalian Yang jelek Sukabot Malas datang ke sekolah jadi, kami mohon, jangan sekali mencontoh perilaku yang tidak baik, cukup mencontoh perilaku-perilaku yang baik saja. Akhirnya, dari tempat ini, saya mengucapkan salam perpisahan, selamat tinggal untuk kita semua, terlebih khusus untuk Bapak Ibu Guru dan adik-adik sekalian. Atas perhatian, saya ucapkan lipat terima kasih.